I know we grew up a little too fast. I miss the days that we tried to relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was pick at the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and not work on my craft. I need inspiration. I wanna run away, or vacation, I don't know what else to say, now, I just need to know, Ford Everest 2023 memang dirilis di Amerika Serikat (AS) pada awal Maret tahun 2022, dan saat itu Ford menjanjikan Everest terbaru ini tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, tetapi juga akan dipasarkan di negara lain. Dan sepertinya Ford Everest 2023 akan segera hadir di Indonesia, karena Everest sudah lama tidak terdengar kabarnya dan kembali berada di bawah naungan RMA Group. Maka, Everest kemungkinan besar akan menjadi andalan Ford di tanah air bersama dengan Ranger. Menurut kabar terbaru, Everest 2023 juga sedang disiapkan oleh tim RMA. Isu tersebut bermula dari postingan akun Instagram @bolo yang mengunggah foto unit Ford Everest dengan plat nomor khas Indonesia bertuliskan B1547 SSL. Tidak diketahui persis di mana bas wisata itu berpapasan dalam spifoto foto tersebut, tapi bodinya yang bersisik jelas mengarah ke suv Ford. Selain itu, disempurnakan dengan bentuk lampu depan, kelengkungan bemper depan, dan desain roda yang sangat mirip dengan Everest AS dan Thailand. Selain itu, Yanto Mardianto, Direktur Penjualan dan Pemasaran RMA Indonesia, juga menyebutkan pihaknya sedang bersiap untuk menghadirkan Ranger dan Everest terbaru.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 Now. And I'm so sorry, I'm not able to slow now. And I'm so sorry, I'm not able to slow now. I'm always self-destructive. i'll take a hit. f generasi terakhir dipasarkan di beberapa negara tetangga seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Australia. SUV ini hadir dengan dua pilihan mesin, yakni diesel 2.0 liter turbo bertenaga 170 PS dan torsi 405 Nm serta diesel Turbo 2.0 liter bertenaga 210 PS dan torsi 500 Newton-meter <Sukur> Untuk pasar Thailand, Everest terbaru dijual dalam empat tipe Dimulai dari tipe 2.0L Turbo Trend 4x26AT seharga 1.334.000 baht, 588 jutaan. Lalu tipe 2.0L Turbo Sport 4x26AT 1.464.000 baht, 645 jutaan. Tipe 2.0LB Turbo Titanium plus 4x210AT 1.704.000 baht, 751 jutaan dan termahal, tipe 2.0 LB Turbo Titanium plus 4x410 AT 1.854.000 817 jutaan I know the air breathing It's no good for my lungs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 saat ini RMA menjual dua Ford Everest di Indonesia, yakni Trend 2.2 LB Turbo Diesel 4x2 dan Titanium 2.0 LB Turbo Diesel 4x4. Harga jual tersebut memang lebih tinggi dibandingkan kompetitor seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport, yakni 703 juta untuk tipe Trend dan 845 juta untuk tipe Titanium. To a trap that I made by myself Oh, and I always do I know I'm not you.